Oke okay guys, selamat datang di channel Sid. Apakah kabar kalian pecinta channel Sid? Ya semoga diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Ya, kembali lagi bersama gue Bangjen. Di episode kali ini, Bangjen akan menciptakan film yang berjudul Bullet Train, yang dirilis pada tahun 2022. Gimana keseruannya daripada pelongok-pelongok mikirin sedong yang hanya KTP sama kartu BPJS, mending cus ke alurnya guys. <tong> Film berawal dari sebuah rumah sakit, seorang pria bernama Yuchi Kimura sedang sedih dan marah karena anaknya Wataru didorong dari atas atap sebuah supermarket dan harus berjuang untuk hidup di rumah sakit. Kemudian Yuchi bergegas menuju kereta peluru untuk menemukan siapakah yang telah mencelakai anaknya. Beralih dari seorang pria yang bernama Ladybug, ia juga mendapatkan tugas untuk mengambil sebuah koper berisi uang di sebuah kereta peluru jurusan Tokyo Kyoto. Okay, well, hey, nice. Yuji, yang tengah mencari seseorang, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita polos. Akan tetapi, wanita yang bernama Prince tersebut menusuk Yuji. Found Di sisi lain, Ladybug telah berhasil menemukan koper tersebut. Ya, dua pria kembar ini adalah pembunuh bayaran bernama Lemon dan Tangrin. Diberi pekerjaan untuk mengantar seorang pemuda, dan koper berisi uang kepada Wedded. Anggrin menerima sebuah telepon yang menanyakan sebuah kabar bahwa seorang pemuda dan koper tersebut aman. Apakah tidak, Hello? lemon saat ini panik karena koper tersebut tidak diketahui keberadaannya. alias hilang. Di tempat lain, Prince menyandera Yuci dan mengatakan bahwa ialah yang telah mencelakai putrinya. Dan mengancam jika ia telah mengirim seseorang untuk membunuh putrinya jika Yuci berniat macam-macam. Tangerin dan Lemon berdebat tentang hilangnya koper tersebut. Lemon menyarankan untuk akan mengembalikan putra Wendet saja. Kemudian Tangri menjelaskan tentang Weded dan betapa bahayanya dia. Tang Ring juga menjelaskan bahwa istri Wedette telah dibunuh oleh seseorang Dan mereka harus menjaga putra mereka dengan baik-baik Prince menjelaskan kepada Yuji bahwa dua hari yang lalu Wedette menyerahkan sebuah koper kepada orang asing Prince meminta Yuji untuk bekerjasama dengannya untuk membunuh Wedette Lemon dan Green akan melakukan pencarian tas tersebut Akan tetapi saat mereka kembali ke meja Mereka malah menemukan Putra Wedet telah tewas mengenaskan <San> Di satu sisi menceritakan tentang kehidupan The Wolf The Wolf adalah pria pembunuh bayaran asal Meksiko <tik> The Wolf jatuh cinta dengan seorang wanita kemudian mereka menikah Tetapi pada saat pernikahan istrinya diracuni oleh seseorang dan meninggal Pada saat di kereta, The Wolf tiba-tiba menyerang Ladybug dan menuduh Ladybug lah yang telah membunuh istrinya. Ladybug pun berhasil mengalahkannya. Ladybug bergegas turun dari kereta karena ia mengira tugasnya telah selesai. Tetapi sebaliknya, Ladybug malah bertemu dengan Lemon. Pada saat Ladybug ingin pergi dari sana, ia malah membentur badut aneh. Kemudian Ladybug menelpon Maria dan menceritakan bahwa ia telah menyusup ke pernikahan The Wolf. Dan ia juga tidak sengaja membunuhnya. Pada saat itu Ladybug melihat kembaran Lemon yaitu Tangerin. Tangerin bertanya kepada Prince apakah ia melihat seseorang memegang koper perak. Dan Prince menyebut pria bertopi dan berkacamata hitam. Tangerin pun bergegas mencari Ladybug kembali. Ladybug menemui Lemon. Lemon bertanya apakah ia juga yang telah mencuri kopernya. Ladybug pun mengakuinya Di satu sisi, Prin dan Yuchi mencari koper tersebut dan berhasil menemukannya Ladybug dan Lemon tengah asik menceritakan tentang Diesel Tetapi apa yang terjadi, mereka melakukan aksi perkelahian hmm? Selain si Tangri mencari Ladybug tetapi ia malah bertemu dengan badut aneh. Ladybug pun berhasil membuat Lemon pingsan. Lalu Ladybug menelpon Maria dan mengatakan bahwa pemuda itu juga diracuni sama persis dengan istri The Wolf. Maria mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah anak Siguido Ladybug menemukan ular keluar dari sebuah koper Ular tersebut adalah La selang, Ular yang dibetakkan hilang dicuri oleh seseorang Ular tersebut memiliki racun yang sangat kuat Jika ada yang terkena racunnya maka akan mengeluarkan pendarahan dari lubang tubuh Kemudian Tanggrin kaget menemukan lemon yang tengah pingsan dan langsung bergegas mencari Ladybug kembali Pada saat pencarian, Ladybug berhasil mengelabui Tangrin dan melarikan diri Di sisi lain, Yuqi menodongkan pistol kepada Prince. Prince dengan tenang mengatakan bahwa ia telah mengirim seseorang untuk mencelakai anaknya dan Yuqi pun terdiam. Maybe. Lemon dan Tangrin merencanakan untuk membawa Widets dan pria yang telah membunuh putranya. Tang Rin diberi sebuah kabar bahwa pasukan Widet akan memeriksa dan menanyakan kabar mereka. Kemudian mereka membagi tugas untuk menemukan Copper dan Ladybug. Yuqi berusaha untuk membuka koper tersebut dan Yuqi menanyakan kenapa penista melakukan semua itu kepadanya. Di sebuah toilet, Maria menjelaskan bahwa ahli bedah dan isti wolf dibunuh dengan cara yang sama, 3 racun ular yang dibekukan. Jika penawarnya tidak dilakukan dalam 30 detik, maka orang tersebut akan meninggal. Dan Maria berpesan untuk mencari Hornet dan berhati-hati Tetapi di luar toilet Tangri menemukan Ladybug Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Pada saat wanita itu pergi, mereka pun melanjutkan perkelahian tersebut. <tri2> <tri2> oh, that <tri2> Setelah itu, Tangrin bercerita bahwa mereka akan turun di pemberhentian berikutnya, sambil memegang koper atau dia akan membunuh semua orang di kereta. Kemudian, Ladybug menyarankan untuk dirinya akan menggantikan Lemon dengan membawa koper palsu. Have you Lemon bertemu dengan Prince dan Yuji dan bertanya tentang kopernya. Tetapi Lemon berhasil tahu bahwa mereka yang menyembunyikan koper tersebut. Di sisi lain Ladybug berhasil menipu menurunkan Tangrin dari kereta. Lemon mengancam Prince dan Yuji, siapa yang telah mencuri kopernya. Prince dengan kepolosannya memfitnah Yuji yang telah mencurinya. Dan terjadilah penembakan kepada Yuji. Two, Tetapi pada saat mereka menyembunyikan Yuji, Lemon menemukan sebuah pistol di tas Prince Dan mengetahui bahwa Prince lah yang mencuri koper tersebut Pada saat Lemon ingin menembak Prince, Lemon tiba-tiba pingsan Kemudian Prince menembaknya Kemudian Tang Rin berhasil memasuki kereta kembali Badut aneh tersebut menampakkan diri. Dia adalah Hornet si pembawa racun yang telah membunuh putra Widet. Ladybug melihat foto Hornet dan mengingatnya di sebuah pesta. Ladybug dan Hornet pun bertemu dan mulailah pertarungan di antara mereka. You know? really cool. oh, so <coughs> Ornette berusaha menyuntikkan racun kepada Ladybug Tetapi dengan kecerdikannya Ladybug berhasil menyuntikkan penawar kepadanya <tos inte junior> <coughs> Dan Hornet pun tewas Tanggerin yang tengah mencari Lemon tiba-tiba menemukan kakaknya telah tertembak Tangrin dengan kesedihannya bergegas kembali mencari Prince. Di perjalanan, Tangrin menerima sebuah telepon dari Wideth bahwa mereka akan membunuhnya bersama saudaranya karena mereka tidak menyelesaikan tugas mereka. Pada saat Wideth menyebut saudaranya, Tangrin mengingat masa kecil mereka. Tangerin pun bertemu dengan Prince dan menanyakan tentang saudaranya Prince menjelaskan dengan kepolosannya Tetapi pada saat Prince ingin pergi, Tangrin menemukan Diesel di belakang punggung Prince ya, ya, you, okay? Tetapi pada saat Tangerin ingin menembak Prince, Ladybug datang dan menyerang Tangerin Dan tiba-tiba Tangrin tertembak Prince dengan kelicikannya mengatakan kepada Ladybug Bahwa Tangrinlah diesel yang sebenarnya Dan meminta Ladybug untuk melindunginya Di salah satu pemberhentian kereta Ladybug mengajak Prince untuk turun Karena misinya telah selesai Tetapi Prince menjebak untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Tokyo Di dalam kereta, Ladybug dan Prince bertemu dengan ayah Yuji, yaitu The Elder. Pada saat itu, Ladybug tiba-tiba digigit oleh ular dan ia berusaha untuk melepaskannya. Di satu sisi, the elder bertanya kepada prince bahwa dirinya yang telah mencelakai cucunya. Tetapi prince memberitahu bahwa ia telah mengirim seseorang untuk membunuh cucunya. Tetapi the elder juga telah mengirim seseorang untuk menjaga cucunya. Prince pun melarikan diri, mendengarkan penjelasan The Elder. Kemudian, The Elder menceritakan tentang dirinya kepada Ladybug. Ya, The Elder adalah pembunuh yang pernah bekerja untuk organisasi kriminal terkemuka Jepang. Sebelum diambil alih oleh Windet, The Elder pun meminta Ladybug bekerja sama untuk menghancurkan We Dead bersama-sama. Mereka menemukan Yuci yang tengah lemah karena tertembak Tiba-tiba Lemon bangun, ia tidak jadi mati karena telah meminum air Ladybug Di satu sisi, Lemon sedih karena saudaranya telah tiada Pada saat Yuci mengobati lukanya, Lemon marah dan mereka pun bertengkar The Elder menghentikan mereka dan mulai fokus mempersiapkan diri untuk bertemu Wideth Di luar kereta semua pasukan dan Wideth telah menunggu mereka Ladybug menyerahkan koper tersebut dan menjadi sanderaan mereka. Di sisi lain, Prince bertemu dengan Widette dan mengatakan bahwa dirinya yang pantas hanya untuk dicintai. Kedatangan Prince di sana untuk membunuh Widette. Widette pun menertawakannya. Di luar kereta Widet menyuruh anak buahnya untuk segera mengosongkan kereta Widet menceritakan kepada Ladybug bahwa Lemon dan Tangrin adalah kirimannya Hornet juga adalah kirimannya tetapi ia malah membunuh anaknya Dan meracuni dokter yang akan mengoperasi istrinya Widet mencari seseorang yang telah membunuh istrinya yaitu Carver Ia mengira bahwa Ladybug adalah Carver Pada saat Widet ingin menembak Ladybug Koper yang ini buka oleh anak buahnya malah meledak. Semua rencana The Elder pun lancar. Mereka pun menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Di satu sisi, Ladybug dan Lemon saling membingungkan bagaimana caranya kereta tersebut berhenti. The Elder dan Wideth pun saling bertemu Pertarungan antara The Elder melawan Wideth pun dimulai Mereka pun berhasil mengalahkan Winden dan film pun tamat. Ya, dalam film Bullet Train berkisah tentang seorang agen kawakan dengan nama Ladybug Brad Pitt. Dia mendapatkan tugas untuk mengambil sebuah koper berisi uang di sebuah kereta peluru jurusan Tokyo Kyoto. Tugas ini terlihat cukup mudah, tapi dalam prosesnya ternyata lebih sulit dan dramatis dari yang dibayangkan. Saya Bang Jam pamit undur diri sampai jumpa kembali.